Bukan Vicky Naki, Dayana terang-terangan sebut sosok ini berjasa di hidupnya, Baim Wong, tolong. Dayana terang-terangan sebut sosok ini yang berjasa di hidupnya, bukan Vicky Naki, komentar Baim Wong di Instagram sang Youtuber disorot. Tapi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya. Babak baru perseteruan antara gadis asal Kazakhstan, Dayana, dan Vicky Naki dimulai. Setelah Dayana memblokir Instagram Vicky Naki, kini ia terang-terangan menyebut orang lain sebagai sosok yang berjasa di hidupnya. Sebelumnya Vicky Naki mengungkapkan jika Instagramnya sudah diblokir oleh Dayana. Seperti yang diketahui, Dayana dan Vicky Naki sempat berseteru soal pemotongan honor pekerjaan. Dayana juga sempat mencurahkan kekesalannya atas hal itu ke Instagram. Lalu ia juga sudah memberi klarifikasi bahwa masalah itu adalah kesalahpahamannya saja. Setelah berdamai, perseteruan kembali terjadi antara Vicky Naki dan Dayana yang berujung pada pemblokiran akun Instagram. Hal itu terjadi setelah Dayana menyoroti komentar Baim Wong pada unggahan di Instagram Vicky Naki. Kala itu Baim Wong menyebut dirinya kecewa dengan sikap Dayana. Komen ah, SB-nya saya gak terlalu ngikutin Dayana, Vicky, lihat vlognya sekali aja, ketika dia kenalan. Tapi ketika ada masalah, dan saya tahu dia menjelekkan Indonesia, dengan bilang gak butuh support orang Indonesia, wah, saya marah. Padahal setahu saya, kita, Indonesia, mencintai Dayana. Dan mau alasan apapun dia setelah itu, bilang bahasa Inggrisnya gak jago, minta maaf. Dan SKR dia nangis, hem akan selalu ada cara orang untuk mendapatkan simpatiknya kembali. Tapi maaf, ketika dia menjelekkan nama Indonesia, saya langsung unfollow. Tetapi saya sudah menaafkan dia keren membawa nama Indonesia, tulis Baim Wong. Mengetahui akun Instagram Dayana diserbu komentar buruk dari netizen, Baim Wong pun sempat memberikan pembelaan. Baim Wong meminta netizen untuk tidak menghujat Dayana lagi. Semuanya tolong, jangan menghujat atau membuli Dayana, gak perlu kita buat dia seperti itu, lebih baik kita memaafkan. Buat fansnya Dayana... Teteplah sayang semdia, dengan adanya kalian, saya yakin dia akan menjadi lebih baik, lanjut baim. Tak cukup memblokir Vicky Naki, Dayana kini seolah ingin menunjukkan dirinya bisa tetap eksis tanpa sang youtuber. Di unggahan terbarunya, Dayana menyebut sosok inilah yang berjasa mengubah hidupnya. Orang yang mengubah pemikiran dan kehidupan saya, tulis Dayana. Ternyata sosok itu adalah Dina Saeva, model dan selebgram asal Rusia. Dina Saeva diketahui juga menemani Dayana saat berlibur ke Dubai. Followers Dayana turun drastis. Sementara itu dari pantauan terakhir akun Instagram Dayana sempat berada di angka 1.6 juta follower. Jumlah itu berkurang drastis dari followers Dayana sebelumnya yang sudah lebih dari 2 juta.